Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah kembali lagi di channel ini Kali ini kita akan membahas tentang Prioritas dana desa tahun 2022 Yang ketiga adalah Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam Sesuai dengan kewenangan desa Berdasarkan Permendes nomor 7 tahun 2021 Prioritas penggunaan dana desa Dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam seperti mitigasi dan penanganan bencana alam pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan desa diantaranya pembuatan peta potensi rawan bencana di desa alat pemadam api ringan yang ada di desa Kemudian P3K untuk bencana Pembangunan jalan evakuasi Penyediaan petunjuk jalur evakuasi Kegiatan tanggap darurat bencana alam Kemudian penyediaan tempat pengungsian Pembersihan lingkungan, perumahan dan terkena bencana alam Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan Perumahan yang terkena bencana alam sarana-sarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam usaha desa kedua, mitigasi dan penanganan bencana non-alam desa aman COVID-19 penggunaan dana desa untuk mendukung aksi desa aman COVID-19 diantaranya membentuk pos jaga desa atau memperdayakan pos jaga desa yang telah ada sosialisasi dan edukasi, adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan. Pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan Satgas Covid-19 Kabupaten Kota bagi warga kurang mampu serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah desa khusus atau musyawarah desa insidental. Menyiapkan tempat cuci tangan dan atau cairan pembersih tangan hand sanitizer melakukan pencaprotan cairan desinfektan sesuai keperluan, menyiapkan dan atau merawat ruang isolasi desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan. Memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan atau isolasi desa melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada satuan tugas penanganan COVID-19 daerah dan mendukung profesional tugas relawan desa aman COVID-19 ketiga bencana non-alam lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa terima kasih sahabat desa semoga bermanfaat salam sehat untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh